Tentu ada sebuah ucapan selamat persahabat ya Dan tentu ini sebuah kabar bahagia yang kita rasakan Dari Usasugi Persahabat perhatikan di akun Instagram Pribadi miliknya Ustaz Suki ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Lesti dan Rizky Bilar Ini momen spesial pengajian dan syukuran rumah ya Masya Allah, Tabarakallah luar biasa dukungan dari Ustadz Suki Al Semakin tentunya membuat kita bangga dan bahagia Ada sebuah ucapan selamat dan doa sekaligus persahabat ya Yang diberikan oleh Ustaz Suki Selamat ya Kak Rizki Bilar dan Dini Lesti Kejora. tuh saya ada sebuah kalimat dengan bahasa Arab itu adalah doa yang tentu dipanjatkan oleh Ustadz Suki untuk Lest Martha sahabat ya. Mudah-mudahan doa baik dan doa tulus dari Ustadz Suki diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Robbal alamin. Banyak komentar tanggapan juga yang diberikan di postingan ini. Salah satunya dari akun Instagram Mami Awis mengatakan di kolom komentar Makasih Abah selalu support Leslar Mudah-mudahan cepat sehat bayi ama ibunya Amin Yuk sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan di DLSD Ini cepat pulih dan sehat bersahabat ya Dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari akun Inten Dewangga official. Ini mengunggah sebuah postingan foto momen juga ketika acara tujuh bulanan ya bersama Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat kansan juga yang dituliskan di postingan ini Wiruja ngiring bingga atas kelahiran putra pertama pasangan dedek Lesti dan kakak Bilar Semangat buat kalian Lesti Kejarah Rizky Bilar Semoga sehat bahagia selalu dimudahkan dalam segala hal. Putra yang baru lahir menjadi anak yang soleh, kebanggaan buat kedua orang tuanya, Amin. ya Robbal Alamin ditegaskan kembali di kalimat. caption yang dituliskan bahwa BBL, untuk jenis kelaminnya itu laki-laki, persahabat Ya, perhatikan putra yang baru lahir menjadi anak yang soleh, kebanggaan buat kedua orang tuanya. Wah, alhamdulillah, putra pertama persahabat ya dari Lesti dan Lesti Bilar. Selalu kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan keluarga besar dan rumah tangga, Lesti bilang selalu dalam perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Dan tentu di postingan ini juga, para sahabat, banyak komentar yang diberikan juga nih dari para sahabat Leslar, yakni dari akun Sabra02 mengatakan di kolom komentar amin ya Allah hatur nuhun Kang atas ucapan dan doa baiknya mudah-mudahan diijabah oleh Allah persahabat ya doa baik dari orang-orang baik juga yang selalu tulus mendoakan mensupport dan tentunya mencintai Lesti dan Rizky bilang Berikutnya perhatikan juga persahabat di sini ada sebuah postingan yang diunggah oleh akun Leslie Perhatikan persahabat ya, ini memposting sebuah percakapan pesan dan komentar di Twitter. Perhatikan di kalimat yang diposting oleh nih persahabat ya Nii delapan delapan Antar baby L kalau ketemu baby Guzel gimana ya, hai calon istriku, katanya tuh ada jawaban dari putri ya Guzel menjawab, halo calon suami, definisi dah punya jodoh sejak baru lahir, baby L Lesnar Junior Dan kita lihat juga komentar yang diberikan dari akun Sunny per sahabat Baby L gentle, waktu masih di dalam kandungan aja, udah boyong orang tua ke rumahnya Guzel, wow Masya Allah banget ya Ini sih luar biasa Trending langsung di twitter Banyak sekali persahabat ya Tentunya yang mendoakan Untuk BBL Mudah-mudahan menjadi anak yang kuat Dan anak yang tentunya selalu Menjadi kebanggaan kita semua dan kegabar selanjutnya ada gambar terbaru dari Kak Nova Pratiwi baru saja mengunggah sebuah postingan foto baby Al ya ini Al jangan sampai salah jangan sampai ketipu nih ya <laughs> ini bukan baby L tetapi baby Al persahabat ya keponakan Kak Rizky Billar dari Jepang. Dan ada sebuah kalimat kansen yang dituliskan oleh Kak Nova, "Baby Al, Ohio, Minasan. Masya Allah, banget ya hingga banjir komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar. Ya, ini dari Angkun Leslar, bucin 2020. Ini bukan baby Al, ya. Saya jangan pada salah paham. Tenang, tenang, ternyata ada juga komentar lain diberikan dari akun Leslar, Indonesia 2020." Ini mah keponakan yang di Jepang hampir ketimpuk Eh maksudnya ketipuk Sehat-sehat ya keluarga di Jepang Wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Tentunya kabar bahagia Tentunya kita rasakan persahabat ya Semua pastinya merasakan kebahagiaan Setelah lahirnya BBL Mudah-mudahan tentunya ada cidukan vitamin Dan kabar baik